Ini yang patut kita buat dan kita contohi Apa dia? Bila buat salah, kita cepat-cepat sedar bahawa kita sedang melakukan kesalahan Yang jadi masalah ialah Umat manusia ni bila dia buat salah Dia rasa apa? Dia rasa dia tak bersalah Dan dia tak pernah rasa dia buat salah Walaupun yang dia buat itu adalah kesalahan Rasa tu jadi bila buat salah kena rasa yang kita buat tu benda salah Dan bila kita buat benda salah dia melibatkan antara dosa dan pahala Tak kiralah kesalahan tersebut dari sudut kecil atau besarnya Kerana sebelum ni pun kita sudah membahaskan tentang antara sifat orang yang bertakwa iaitu sentiasa menjaga akhlak, etika dan perbuatan dia dia cukup berhati-hati, dia cukup jaga terutama yang melibatkan dosa ni orang bertakwa ni dia kira apa yang dia buat tu berdosa kepada Allah atau berdosa kepada orang lain dia tak tengok dah sisi besar ke kecil ke yang dia fikir aku buat ni kecil ke besar kepada siapa aku melakukan dosa ni kalau kepada Allah Lagi-lagilah dia mengawasinya Lagi-lagilah dia berjaga dan mengawasinya Apatah lagi yang melibatkan dosa-dosa yang besar Yang menyabit atau bersangkut-paut Dengan hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia lain Jadi pengajaran di sini Kita kena sedar sekiranya buat salah Maka kita minta pengampunan daripada Allah Sekiranya dia Bersakutan dengan hak Allah Sebagai contoh kita mensyirikan Allah Jadi bila kita sedar bertaubat daripada perbuatan tersebut Ya manusia ni Allah tak bagi level dan pemikiran yang sama Ilmu dan kesempurnaan akal yang sama Kadang-kadang ujian dan dugaan yang Allah bagi ni menyebabkan kita tersasar dalam hidup kita terselewing dalam hidup Kita tersalah jalan dalam hidup Sehingga melakukan dosa-dosa tadi Mungkin kita jatuh syirik Mungkin jatuh sifat munafik Mungkin buat tu buat ni Yang bersangkutan dengan hak-hak Allah Jadi biar kita ni Bila sedar kembali semula bertaubat daripada perbuatan-perbuatan dan kesalahan tersebut Dan minta pengampunan daripada Allah Begitu jugalah dengan dosa yang bersangkutan dengan manusia Dengan manusia lagi susah, lagi payah Dengan Allah kita boleh mintak terus dengan Allah Ya Allah ampuni aku Rahmati aku, kasihani aku Tapi dengan manusia Kita kena pi cari kawan tu Kita kena pi jumpa kawan tu Nyatakan apakah kekhilafan kita dengannya sebelum ni apa yang kita dah buat salah dan silap dengan dia sebelum ni kadang-kadang ada orang ni dia bersalah dengan kawan tu jumpa hari raya, minta maaf kosong-kosong, kawan tu pula tak tahu hak sejelas-jelasnya apa yang tak kosong-kosong tu dia ambil duit kawan ni sebelum ni seribu ke dia skam kawan ni dua puluh ribu ke, bagi dia ah kosong-kosong, kawan tu kosong-kosong juga bagi dia lepas kita perlu nyatakan dengan terperinci, dulu aku pernah ambil duit kamu seribu jadi kalau kamu maafkan aku, maafkan aku, tapi bukan maaf saja, hak seribu ni aku nak bayar lah kalau orang-orang tak payah bayar lah aku halalkan, halal aku pernah scam kamu dulu rupanya aku yang scam kamu, yang kamu berhabis duit 20 ribu tu, akulah yang scam. contoh, sebut aku nak bayar balik 20 ribu tak bayar lah, agar dia minta bayar bayar balik, susah dengan manusia ni tuan-tuan Sebab tu kita kena beringat Sama ada perkataan kita, perbuatan kita Melibatkan dengan hak manusia lain Memang susah Memang susah Jadi sebab itulah antara aa, Yang dinisbahkan Sandaran sebahagian ulama'-ulama' dulu Dia kata kita ni Tiap-tiap malam sebelum tidur Kalau nak bagi hati tenang Maksudnya kita kata Apa saja dosa yang orang buat kat kita hari ni Orang tu caci kita Orang tu mengata kita Orang tu mengumpat kita Orang tu buat apa kat kita Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa dan perbuatan mereka terhadap aku Jadi kita pun tenang Bila kita memaafkan Bukan malam-malam tu Dia ya, sepak aku tadi esok Kau mah lah Pada hari ni dia tampak aku sekali Esok 14 kali aku Jadi kita pun serabut Kita pun serabut dia skam aku 20 ribu seagia aku skam dia 1 juta balik jadi dia buat itu benda salah kita nak buat balas balik itu benda yang salah juga itu bukan sifat orang yang mukmin lebih-lebih lagi orang yang bertakwa ingatlah bahawa kita ni memang tak terlepas daripada melakukan dosa salah dan kesilapan jadi bila kita rasa kita bersalah minta maaf Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, oke. Okay.